Jadi, hari Sabtu kemarin kita baru aja serah terima unit rumah setelah kurang lebih satu setengah tahun inden. Apa aja dan bagaimana proses serah terima unit rumah baru? Yuk, nonton sampai akhir! Halo teman, kita berjumpa lagi! buat teman yang pernah ikutin video kita sebelumnya, ini kelanjutannya. Alhamdulillah, akhirnya perjalanan untuk memiliki rumah pertama sudah masuk babak baru. Pertama, tanda tangan. Jadi sebelum foto sama rumah baru, kita diminta datang ke kantor customer relation perumahan. Di sana kita dikasih berita serah terima atau BAST, yaitu semacam surat resmi kalau rumah udah jadi dan bisa langsung ditempatin. Di BAST juga, tercantum hak dan kewajiban kita bukan hanya sebagai penghuni rumah saja, tapi juga sebagai warga perumahan tersebut. Seperti misalnya, ada kewajiban membayar PPL. Kayak iuran keamanan dan kebersihan gitu dah. Yang kedua, kunci. Ya, tentu aja. Inti dari serah terima itu adalah menerima kunci rumah kita sendiri. Di sini setiap pintu ada tiga anak kunci, kecuali pintu kamar mandi, dia nggak ada. Lucu nih tempat kuncinya mirip kantung serbuk ajaib dan dikasih gantungan kunci juga berlafalkan Centralen Paradise. Niat sih ini. Ketiga cek unit. Jadi setelah tanda tangan BAST selanjutnya kita disuruh cus untuk cek langsung unitnya. Kita kan Yang mau coba kuncinya? Ya. Yang merah pasti. Sampainya di sana, kita diminta untuk cek sendiri dan bisa tanya-tanya kalau ada sesuatu yang kurang atau belum paham Semisal, untuk jalur air, atau sanitasi, atau kelistrikan nanti dijelasin sama orang bagian tekniknya apa-apa aja Kebetulan kita juga udah nyiapin checklist apa-apa aja yang mesti dicek saat serah terima unit yang pertama itu tembok, cek plafon, cek lantai, colokan listrik Pintu dan jendela termasuk kunciannya, terus saluran sanitasi. Terus kalau ada nemu bagian-bagian dari pembangunan rumah yang kurang sesuai, kita juga dikasih formulir gitu untuk diisi catatan-catatan yang nantinya bisa diajukan ke developer untuk klaim garansi bangunan. Nah, garansi bangunan ini hanya berlaku di tiga bulan pertama sejak PAST dengan syarat selama tiga bulan itu bangunan rumah masih asli atau belum pernah direnovasi. keempat kelengkapan. Nah berhubung sumber air perumahan ini udah pakai pam, jadi airnya atau pumpnya belum kepasang nih. Kata developernya, buat ngajuin pemasangan pam itu harus pakai tanda tangan persetujuan penghuninya. Alhasil karena air belum masuk, keran-keran dan shower kamar mandi pun belum terpasang dan masih disimpan developernya untuk dipasang nanti ketika PDAM telah diinstal. Jadi ini kerannya belum dipasang karena nunggu PDAM-nya dipasang. Jadi setelah kita ngajuin PDAM buat pemasangan, maka keran-keran baru bisa dipasang dan dicek airnya. Jadi ya bagian perairan di rumah ini belum bisa kita cek. Selain keran dan shower, nanti kita juga dapat tong sampah, dan papan nomor rumah. Yang kelima, pohon. Nah, kita emang dapat pohon sih dari developernya. Tapi, dari sebelum serah terima, itu sebenarnya saya udah batin. Kok ini pohon daunnya kagak nongol-nongol ya? Maaf, ini pohonnya mati apa enggak ya? Ini Saya kok penasaran. Waktu awal sih hidup ini ada ya. hijau hijaunya. Tadi saya uh -huh. coba pindu ke landscape. Iya ya ini bukan pohon baru. Ini pohon lama sih Waktu-waktu tanahnya masih kosong masih hidup Dan akhirnya kita minta sama bagian eset untuk Cek Itu pohon mati apa enggak Dan ternyata mati dan Kita bisa minta untuk ganti pohon itu Ini dia penggantinya Jadinya begini Yang keenam Rencana renov, so mengingat kalau udah lihat video kita sebelumnya, kita tuh gak puas dengan hasil jadi rumah yang melenceng dari ekspektasi. Maka udah jauh-jauh hari kita berpikir keras, bagaimana rumah ini nantinya akan kita rombak bisa sesuai dengan keinginan. Rencana kita tuh pertama fasad mau kita pindah, eh maksudnya pintu masuk rumah yang mau dipindah, posisi dapur juga mau dipindah. Ruang tamu jadi hadap taman, terus sisa lahan samping itu mau dibangun khusus ruang laundry sama kolam koi. <laughs> Namun, karena keterbatasan SDA alias saldo dan tabungan, maka kita harus menunda rencana brutal tersebut. Tapi nggak semuanya sih yang ditunda, karena menurut kita ada beberapa bagian dari rumah ini yang perlu banget direnov supaya bisa lebih nyaman dihuni. Salah satunya nih. Yang namanya rumah bawaan developer itu kan kebanyakan biasanya pada umumnya yang namanya dapur pasti letaknya di area belakang dan di luar rumah alias di luar bangunan lah di outdoor. Nah palingan bagian itu aja sih yang mampu kita renov. Jadi area dapur mau dibuat di dalam rumah tapi tetap pengen punya taman outdoor di, di belakang supaya sirkulasi udara tuh tetap bagus gak sumpah ada lagi pertanyaan pak? kalau untuk batas <tuk> bangun renovasi itu batas batasnya sih sebenarnya Sark? gini pak Sini. dinding rolakan untuk pembatas itu sekarang maksimal di 1 meter untuk pembatasnya maksimal 1 meter maksudnya? tingginya tingginya? tingginya. oh tapi ga bisa full ga bisa full bisa oh meter terus batas untuk bapak disampai di eh, sama batasnya di dinding ini pak okay. jadi kalau bapak maksimal di renovasi tuh lantai 2 di lantai dua lantai dua lantai maksimal dua, dua lantai, dua lantai dua itu dari lantai. belakang ke depan sekitar 6 meter bisa hmm. dilihat itu sampai maju ke depan karena kan di cluster ini gak boleh ngerubah tambah depan hmm. tapi kalau memang ada konsumen nekat sampai ke depan nah itu kalau memang ada ada apa-apa itu udah risiko sendiri kalau hmm. memang ada sidak dari UPT atau oh. mana, atau harus mengurus izin IMB nya nanti ketika kita udah sering sama Pemda kan Dicek tuh lokasi, mm -hmm. kalau memang ada perubahan bentuk ini yang bermasalah nanti per per unitnya Oh, berarti nggak boleh ubah fasad? Nggak boleh sih, nggak boleh ngubah tampak depannya Oh gitu? Hmm. Boleh lantai dua cuma dari belakang, JSD ke depan itu sekitar 6 meter Kalau pindah posisi pintu boleh? Kalau posisi pintu sih, selama tampaknya ini nggak berubah, nggak masalah Oh, di gak ini nggak boleh tambahin bangunan ya? Iya, depan ini nggak boleh ada bangunan Emang untuk carportan ini? Iya, maksudnya yang depan sini nih. Bisa dimajuin bikin teras gitu? Bikin teras, iya. Iya bisa. Kalau ini di carport bisa. Dibikin di teras, teras bisa ya? Bisa nggak masalah. Yang penting oh. bangunannya nggak boleh sampai maju ke depan. Oh, oke okay, oke okay. paham paham. Nah, di sini. Nah, mm -mm. oh, itu satu meter ya. Iya. Nah, Terus lantainya kan dikeramik di semua full, tidak uh -huh. masalah. Oh. Yang penting nggak boleh ada bangunan yang masuk ke depan. Oh, tapi kalau orang yang bangun sendiri tuh? Gak apa-apa ya? Iya, soalnya IMB-nya ngurus sendiri, Pak. Oh, betul. Karena dari dasar ini kan udah terbit IMB untuk tipe 39. Seperti ini? Oh, iya. ini ngurus sendiri. Karena kaveling kan cuma dapat PPJB. Nah, uh -huh. IMB-nya kan dia ngurus sendiri. Mm. Gak sih? Gak apa-apa? Eh, ini kaveling ini, ini, ini. Dia bangun sendiri. Kaveling yang berubah. Beda Bangunanya ya? Bangunannya beda. Bukan-bukan, gak apa-apa pintu masuk kebunan di sini. Oh, oh itu jendela aja gitu. Kalau saat ini sih, kalau lewat eh, ini nggak bisa bu, jadi tetap harus nggak eh, boleh merubah tampak area depan, nggak bisa yang berubah. pintu, posisi pintu nggak bisa. Tidak boleh diterasin. Dulu, diterasin sukses. aja. Hmm, apa? Hmm. <coughs> Aluran. <tuk> kalau masalah, gak ada diterang, kalau nah. samping lagi bangun, di mana sih nggak masalah? Maksudnya ditutup nggak apa? apa-apa? Oh Kira ditumbangkan nggak apa-apa ya? Nggak masalah Nih ya. ya, ini ngebas sampai selamanya gitu itu kalau <guluh> udah kita seratimakan Pemda Bebas ibu Bu, bangunan sampai oh, di depan nggak masalah Iya, seratimakan Pemda Jadi kita udah seratimakan ke Pemda untuk lingkungannya Kalau selama, selama ini kan kita belum diseratimakan ke Pemda Jadi <guluh> masih dikelola dikenal. oleh developer oh hmm. Berarti itu belum tahu kapan belum ya? Belum tahunya kapan Tapi kalau ini sih nanti awal-awal sih kita udah ada pending untuk bertahap untuk makan ke pemda. Oh. Oke, okay. oh, mobil kalau serah terima ke pemda berarti lingkungannya masing-masing. Enggak, jadi gini, sendiri yang yang ibaratnya yang... tuh lingkungannya kan uh, udah di pemda tapi untuk pengelolaan lingkungannya di klasternya, sampanya mm -hmm. itu masih, oh, masih. bisa oh. Oke, okay. sebelum melebar ngomongin renovation Sebaiknya kita sudahi dulu video berjudul "Serah Terima" ini. Terima kasih sudah menonton video kita. Sering-sering yuk yang baru punya atau sedang berburu rumah impian. Apa aja sih suka duanya? Kita ngobrol di kolom komentar ya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.